Nah, Yuk. Sekarang giliran kau belajar membaca ya. Baik, Pak Guru. Nah, coba maju ke muka. kaki jadi kaki. Ataka jadi kaki. Atuku ke annana jadi. Kenak kata guru. Harus ataka jadi. Kalau dibaca semua Kaki kaku kenapaku Enter. Coba kamu lagi-lagi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 satu ditambah satu jadi dua dua ditambah satu jadi tiga kalau dijumlah semua biji lima menjadi singa eh, eh kok menjadi singa lupa-lupa nya kau suka pasang poni ya weh mesti ajarin sih mah yang gede anak kecil nggak boleh pasang poni ya Oh, oh Jimmy tuh suka ngajarin